Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas zodiak yang bersakit sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Juni tahun 2021. Namun buat kamu yang baru gabung silakan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya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 di sini kita akan bahas tentang empat zodiak yang akan terus sakit dahulu, kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Juni tahun 2021 Tongkat sikat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada zodiak yang pertama, selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang akan bersakit sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Juni tahun 2021. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, ini saja kita mengambil kartu support energi. yang dapatkan masing-masing zodiak yang akan bersakit sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat biasa di bulan Juni tahun 2021. Pertama support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua.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 untuk zodiak yang pertama, kita mendapatkan seseorang yang berzodiak Virgo, yang dimana mana di sini digambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu, kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Juni tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Virgo akan jatuh bangun dan mengalami kesehatan yang sangat menurun di bulan sebelumnya sebelum ia mendapatkan kesuksesan besar dan rezeki yang sangat bagus di bulan Juni tahun 2021 ini terjadi dikarenakan seorang Virgo bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tidak tergantung kepada orang lain yang membuat kesehatan seorang Virgo menurun di bulan sebelumnya namun di bulan Juni tahun 2021 rezeki akan mengalir beras keuangan akan mengalir beras serta kehidupan akan lebih bagus lagi dan untuk support energi ini adalah page open tackle. Secara umumnya, page open tackle itu diartikan seorang anak, dan di disini menggambarkan sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang jatuh bangun ataupun mengalami kesehatan yang menurun sebelumnya sebelum mendapatkan kesuksesan kebahagiaan hidup di bulan Juni yang didukung penuh oleh anak, serta didoakan oleh anak seorang Virgo sendiri, yang dimana sini seorang Virgo bertujuan untuk membahagiakan seorang anak serta keluarga Virgo sendiri dan nah, untuk kartu kesimpulannya adalah The Henggelman secara umumnya The Henggelman itu diartikan pasrah tetap yakin yakin karena kuat dan jika kartu The Henggelman kita gabungkan dengan jodek yang pertama sini menggambarkan sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa di bulan Juni tahun 2021 yang dimana sini seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin karena seorang Virgo kuat dengan dukungan dan doa dari sebuah keluarga dan anak Virgo sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo memperjuangkan itu semua untuk kebahagiaan keluarga dan anak Virgo. Dan untuk zodiak yang kedua adalah ten of one ataupun 10 perang. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang bersodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu, kemudian mendapatkan pesekian sama luar biasa di bulan Juni tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Scorpio akan jatuh bangun di dalam menitik karir, meruntis karir yang dimana di sini akan berbuah manis di bulan Juni tahun 2021. Di sini digambarkan juga seorang Scorpio akan menitik seorang diri, menitikarif dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Scorpio akan bekerja dengan idenya bekerja dengan diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain yang dimana di sini akan berbuah manis kepada seorang Scorpio di bulan Juni tahun 2021 di sini digambarkan bahwasanya hasil kerja ataupun kerja keras yang dilakukan oleh seorang Scorpio akan berbuah manis serta mendapatkan hasil yang sangat maksimal di bulan Juni tahun 2021 dan untuk support energinya adalah naik opsi secara umum naik opsi itu diartikan seseorang yang dekat dengan Scorpio seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang dibawa 30 tahun dan di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio akan bekerja dengan ide cara sendiri bekerja dengan tangan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lainnya, dimana sini selalu didukung oleh orang-orang terdekat pasangan dan saudara Scorpio sendiri, dan jika kartu dan engagement kita gabungkan dengan zodip yang kedua di disini menggambarkan, sosok seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang pasrah, namun ia yakin karena ia kuat untuk menjalani kehidupan serta akan mendapatkan hasil yang maksimal risk yang sangat bagus keuangan yang meningkat di bulan Juni tahun 2021, yang didukung penuh oleh sangat sahabat Scorpio serta saudara-saudara Scorpio sendiri dan untuk zodiak yang ketiga adalah 7 of 1 ataupun 7 tongkat untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Juni tahun 2021 sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan karya yang meningkat kehidupan yang meningkat serta puncak karir di bulan Juni tahun 2021 yang dimana sini juga digambarkan seorang Leo merupakan seseorang seseorang yang akan membuka usaha dengan sukses seorang owner yang dimana sini akan membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi di sini digambarkan seorang Leo akan jatuh bangun di bulan sebelumnya sebelum mendapatkan kesuksesan kebahagiaan serta yang sangat bagus dan keuangan yang meningkat dengan menjadi owner ataupun membuka usaha yang sangat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 yang dimana akan berbuah manis di bulan Juni tahun 2021 yang akan mendongkrak keuangan kehidupan yang didukung penuh oleh orang tua Leo serta orang orang terdekat Leo sendiri dan jika kartu doang Jerman kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Seorang Leo merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin karena ia kuat untuk meniti menitikari kehidupan yang dimana di sini, seorang Leo akan menjadi seorang owner membuka usaha yang akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan yang didukung penuh oleh orang tua Leo sendiri. Dan untuk zodiak yang keempat adalah Nine of One ataupun Sembilan tongkat. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra, yang dimana di sini digambarkan seorang Libra akan bersakit-sakit dahulu, kemudian akan mendapatkan rezeki yang sangat meningkat di bulan Juni tahun 2021. Di sini digambarkan bahwasannya seorang Libra akan mendapatkan tawaran kerjaan yang banyak di bulan Juni, yang dimana di sini seorang Libra akan menerimanya, dan di sini seorang Libra akan mendapatkan keuangan kehidupan serta rezeki yang sangat meningkat di bulan Juni tahun 2021. Di sini digambarkan sebelumnya seorang liba akan bersusah payah di dalam mencari pekerjaan mencari job ataupun mencari keuangan namun di bulan Juni ini keuangan dan rezeki datang sendirinya dan dengan usaha yang dibuat oleh seorang liba sendiri dan untuk support energinya adalah page of Cup. secara umumnya page of card itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Libra akan bersakit-sakit dahulu sebelum mendapatkan rezeki yang sangat bagus di bulan Juni tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Libra akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana di sini akan mendongkrak keuangan terbuat manis kepada kehidupan yang dimana di sini seorang Libra mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak serta di sini seorang Libra akan mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak Libra sendiri. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya di bulan Juni tahun 2021, seorang Libra akan mendapatkan keturunan yang merupakan sebuah rezeki yang sangat bagus kepada liburan sendiri. Dan jika kartu garang kita lakukan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan Sosok seorang Libra merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin karena ia kuat dan mampu menjalani kehidupan meskipun bersakit dahulu yang dimana di sini, seorang liburan akan mendapatkan tawaran pekerjaan. Yang mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus, yang didukung penuh oleh anak, keluarga, serta didoakan oleh anak dan keluarga. Libra sendiri, dan di sini seorang Libra tidak tertutup kemungkinan akan mendapatkan keturunan yang merupakan sumber rezeki kepada Libra sendiri, dan di sini. Bisa kita simpulkan, empat zodiak yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat bagus di bulan Juni tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Virgo, yang kedua zodiak Scorpio, yang ketiga zodiak Leo, dan yang keempat adalah zodiak Libra. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa di bulan Juni tahun 2021. Semoga bermanfaat.